Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya, Irwan Kiro. Oke, okay guys, di video kali ini kita upload satu video muat-muat apa ini? Ini biasanya dipanggil di sini tuh yang singkatnya aja, susu beruang. Aja mungkin teman-teman tahu juga ini adalah susu beruang yang dimuat dari dalam kontainer nih kita akan antar ke tokonya guys ini kontainer dari Surabaya jadi ini susu beruangnya guys ini susu beruang itu guys sana ada bongkaran juga guys jadi sedikit saya promosikan guys kalau hmm, saya jelaskan sedikit, jadi susu beruang ini enak untuk dikonsumsi. Dia penambah darah dan juga sangat bermanfaat bagi tubuh dan kesehatan kita, guys. Susu beruang ini enak untuk diminum terus murni gak ada campuran yang lain jadi guys bagi kalian yang ingin minum yang belum minum ini manfaatnya ini sangat baik loh untuk kesehatan guys nah, ini. ini susu beruang guys ya Oke, siaga yang belum subscribe dibantu subscribe ya kan? Beneran, hai beneran. tuh hai, hai, hai, hai, kegiatan kita guys tuh setiap hari hai, barang dari dalam kontainer hai, hai, guys. Jadi hai, Kerjanya seperti ini nih guys. Ini kontainer dari Surabaya sini. Di sana ada muat Pocari Sweat. Nah ini detik 10. Wah, Pocari Sweat. Oke guys, kita lanjut di pembongkaran bong setelah di gudangnya nanti guys ya atau di tokonya guys. Oke okay guys. Oke okay guys, kita lanjut lagi di gudang atau di toko bongkar muatan susuwurung yang tadi guys. Jadi di sini guys kita di Jalan Pahlawan. depan sana guys itu ada kuburan pahlawan. Para jurit Para jurit Ini adalah pahlawan kita Jadi ini Gaya sakti Ini pejuang-pejuang Dan pahlawan kita Yang kita anggap, guys Mereka nah, sudah Sudah guys Kita harus dan wajib menghargai para pejuang dan pahlawan kita guys ini guys yuk kita ke ke belakangnya ya jadi sini guys ini gudangnya atau tokonya guys ya di Ya, saya kok oh, kok. Kalau. di jadi di Oke, guys. Ya. Okay, guys. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Yuk subscribe ya guys ya. Agar nah, channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.